assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di Raka channel sudah lama nih kita nggak ngereview-review makanan lagi sekarang saya nih lagi ng-review ayam penyet bayaran lama siap guys samping sekolah Dewi artika atau SMP nya ya guys kalau seperti tele kita langsung saja ke review makanannya lanjut cekidot tiga Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya guys, berdoa dimulai Terus selesai, kita lanjut makan Oh ya guys, katanya sih rekomendasinya pedas Tapi kita tidak tahu pedas apa Enggaknya, kita cicipi langsung Rasanya oh, pulen ya guys Sama ayamnya, sama hijau, mantap um hmm, mantap kalian bisa pre order gojek dan shopee put di tokonya langsung Hmm. pasalnya tuh sekarang Pedas nikmat, gurih-gurih banget nih, lucu nih hmm, mantap, dan sebelumnya kayak celele masak nih, Hmm. bumbu-bumbu sundanya, mantap, resminya hmmm guys tadi ada bermasak di videonya hmmm itu guys hmmm saya maklum buka guys hmmm terus timunnya hmm. Baiknya minum dulu. Saya buatasan gas. Uh, oh, mantap. Hmm. <tuh> to guess mm -hmm. Oh, hmm, plus mm. kerupukan nih guys. kebakar guys, aduh mantap cuy hmm. Ulang muda putihnya guys. Terus mm -hmm. uh, guys. Mm -hmm. Jadi sampai ditambah bubuk bon capek Jadi rasanya Goan wow, pedas uh. maaf pedas ya, Mantan Sampai kebakar Ringlesannya Tuh guys Oke okay guys tuh saya habiskan ya kira ya Oke okay guys, videonya sampai di sini saja. Dan Alhamdulillah habis tinggal kerupuk dan tulangnya doang ya. Dan habiskan minumnya dahulu. Hey guys. Alhamdulillah kenyang dan Thanks for watching untuk kalian jangan lupa like, comment dan share dan subscribe, bagikan terus video, -video saya ke teman-teman Anda. Ini rasanya emang belum jos. Rekomendasi buat selalu semua yang pecinta pedas, dan jangan lupa subscribe ya, guys, di Raka Channel. Dan kasih challenge di kolom komentar, siap.